Sebelum lanjut tonton video ini, subscribe dulu dong dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasi di HP Anda agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Hey.